Doa pagi memohon perlindungan Allah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ia Allah Bapa sang pencipta manusia dan alam semesta ini. Ucapan syukur aku sampaikan kepadamu karena boleh bangun pada pagi hari ini. Aku mohon bimbinganmu sepanjang hari ini dengan baik. Biarkan kiranya kasihmu yang membimbing agar aku dapat bekerja dalam semangat kasihmu dengan rajin dan jujur. Ajarkan aku agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Jaga kehidupanku dari segala mara bahaya,